Hai uh, ini aku mau menunjukkan rumah kemarin tuh sempat ada yang tanya rumah di korea itu seperti apa gitu. jadi ini aku mau kasih tahu rumahku itu seperti apa nanti aku jelaskan tipe-tipe uh, rumah di korea yang bisa ditempati harganya berapa kemudian fasilitasnya apa apanya nanti aku jelaskan anyway hari ini tuh dingin banget Minus 8 Tapi rasanya tuh kayak minus 14 uh, Ini jalan jalan ke rumah sebenarnya Tapi tipe rumah di sini tuh seperti ini Yang bangunnya masih-masih baru seperti ini Ini studio sih Tapi kalau bentuknya Yang lama Kayak gini itu tipe-tipe seperti villa Nah sana itu ada nampak gunung ada nampak hutan sebelah sana. Nah, itu adalah hutan favorit dekat rumah. Jadi kalau misalnya pas musim gugur cantik banget di sana. Nah, ini adalah gedung rumahku. Kita masuk ke dalamnya. Nanti aku jelaskan lagi uh, di rumah itu ada apa aja. Nah, untuk di gedung ini itu ada tiga lantai. Jadi masing-masing itu langsung ada dua pintu ini nih, pintu satu, di dua. Jadi tetangganya itu depan-depan setiap lantai. Rumahku di lantai tiga. Lantai tiga. Nah, ini dia rumahku. Perlu ada coach seperti ini. Oke, jadi aku mau jelaskan dulu tipe-tipe rumah di Korea itu apa saja. Hmm, tipe yang pertama itu ada yang namanya Gosiwon atau Gositel. Ini untuk mahasiswa banget sih sebenarnya. Untuk mahasiswa yang nggak punya uang banyak itu bisa pilih Gosiwon atau Gositel. Baru yang kedua itu adalah tipe rumah studio. Yang ketiga itu ada rumah kita bilangnya tipe rumah two rooms ya. Jadi ada dua kamar gitu basically. Bisa dua atau lebih sih biasanya tapi rata-rata dua. Kita bisa punya pilihan mau tinggal di villa atau di apatuh. Apatah atau apartemen seperti itu baru yang ketiga ada yang namanya Jutek Jutek ini tipikal rumah pribadi kalau Apatah itu berarti kita ya macam bangunan kemudian rumah itu distek gitu ya, setiap lantai itu ada sama juga dengan villa seperti itu tapi kalau yang Jutek ini tuh pi rumah-rumah pribadi halaman punya kamu sendiri tanah punya kamu sendiri dan kamu bisa bangun rumah dan terserah seperti tepatlah rumah di Indonesia itu kita bilangnya jutek di sini. Nah, yang kedua, aku mau mau sebut juga uh, harganya, harga dari masing-masing rumah tadi berapa? Yang pertama untuk harga gosiwon atau gositel. Sebelum ke sana, aku tuh mau jelaskan, di Korea itu pada dasarnya, pada umumnya. Jadi, pada umumnya itu kalau kamu mau sewa rumah, orang yang mau sewa itu harus menyediakan deposit dulu. Jadi, deposit ini fungsinya sebagai uang apa ya seperti garansi bahwa kamu akan tinggal di situ selama sepanjang kontrak dan kamu akan menjaga rumah itu sebaik mungkin. Nah nanti di akhir kontrak deposit itu akan akan dikembalikan dengan melihat kondisi rumah seperti apa seperti itu. Nah kalau misalnya kamu ngontrak nih ngontrak rumah misalnya biasanya di Korea itu satu kamar atau satu rumah di kontrak itu satu tahun sampai dua tahun. Anggap kita ngontrak satu tahun dulu ya kemudian depositnya itu sekitar 2 juta won misalnya seperti 2 juta won itu sekitar 23 juta rupiah mungkin nah selama selama satu tahun uang itu akan ditahan oleh yang punya rumah jadi 2 juta won itu kamu kasih di awal sebelum kamu menempati rumah kamu setelah itu kamu bisa tinggal di rumah seperti itu Kemudian kalau seandainya kamu tinggal di rumah kontrakan itu selama satu tahun, tiba-tiba kamu mau pindah nih. Misalnya di lima bulan pertama kamu tiba-tiba, oh sepertinya saya mau pindah seperti itu. Nah itu karena kamu sudah tanda tangan kontrak, uang yang 2 juta won itu tadi itu tidak bisa dikembalikan ke kamu gitu aja kayak gitu. Jadi kamu basically harus tinggal di rumah itu sepanjang kontrak. Jadi kalau misalnya kamu mau pindah ya kamu harus cari orang pengganti yang bakalan tinggalin ting tempat kamu itu. Jadi ibaratnya ya gantian gitu loh. Jadi kalau misalnya dia misalnya nih kamu punya teman A kemudian mau tinggal di rumah kamu karena kamu mau pindah. Ya udah nanti kamu tinggal minta uang deposit dari dia 2 juta won. Artinya yang 2 juta won itu diganti dari teman kamu Nah uang 2 juta won dia itu akan dikembalikan nanti setelah akhir kontrak kamu berakhir Jadi kalau harga itu semakin gede deposit yang kamu punya Uang bulanan kamu itu semakin murah Kamu udah harus bayar uang deposit Kemudian kamu masih harus bayar bulanan Itu uniknya di Korea itu seperti itu nah kalau di sini seperti saya sebutkan tadi kalau deposit kamu tinggi bulanan kamu rendah kalau aku pribadi sih ya kalau aku pribadi itu cari-cari rumah yang bulanannya itu kecil nah, kalau misalnya punya deposit di atas 2 juta itu beruntung banget jadi kamu bisa dapat bulanan dulu lebih kecil artinya tiap bulan kamu masih bisa saving Uang yang di-posit itu otomatis nanti kamu juga bakalan dapat balikan Jadi kamu bisa saving juga uang kamu seperti itu Saya sebutkan dulu deh untuk yang gosital sama gosiwon ya. Jadi tipe rumah gosital atau gosiwon ini tipenya itu adalah satu kamar Ukuran ukuran badan kamu mungkin segini gitu ya sekitar Ya kalau kalau kalau aku dulu sempat pernah tinggal di gosiwon itu sekitar 3 setengah tahun Itu palingan seperti ini tuh bisa sampai dari sini ke sini jadi dari dinding ke dinding itu sampai. Nah aku tuh cuman punya space untuk sholat doang. Jadi ada itu space tuh sempit banget segini. gitu kira-kira kurang lebih -kira itu seperti ini. Nah untuk tipe gosiwon ini kamu tinggal di rumah sendirian, uh, tinggal satu gedung dengan yang punya rumah. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia kita bilangnya kos-kosan persis banget seperti itu. Jadi cuman kamar tok, kamu dapat kasur. Kamu dapat TV, internet, kemudian ada heater, kemudian ada freezer, kemudian ada cupboard, lemari maksud aku Kemudian kamu dapat meja, rak-rak buku seperti itu, kalau di aku sih dapatnya rak-rak buku juga Kemudian ada AC-nya juga Dan um, dapat nasi, dan dapat kimchi kalau kamu suka kimchi Kemudian kamu bisa masak, tapi dapurnya itu public untuk semua orang yang tinggal di, di Gosiwon itu itu punya hanya punya satu dapur. Jadi semua orang harus masak di situ. Untuk shower, tiap lantai itu ada showernya ada kamar mandinya. Jadi share yang kamu punya itu hanya private kamar. Nah, untuk harganya untuk Gosiwon dan Gosita ini dulu sih waktu aku di zaman 2013, waktu pertama kali di Korea. Itu harganya tuh masih sekitar 250.000 won seperti itu. Dan kamu nggak perlu di deposit. Nah, itu untungnya kenapa sangat murah. Jadi di Gosiwon dan Gosito itu tuh memang dikhususkan sebenarnya goal mereka itu tujuannya untuk mahasiswa-mahasiswa yang pingin, yang mau ujian kemudian mereka mau fokus sama belajarnya. Mereka keluar dari rumah, mereka kemudian nginep di Gosiwon, Gositel selama satu atau dua bulan seperti itu. Kemudian tipe yang selanjutnya itu adalah tipe studio. Nah, studio ini juga tipenya juga satu ruangan, tapi ukurannya lebih besar daripada Gosiwon sama Gositel dan harganya juga lebih mahal. Nah, untuk tipe yang studio ini, um, tipe-tipenya tipe tuh gini. Di, di dalam satu rumah anggaplah kamu uh, masuk pin, dari pintu masuk kemudian itu langsung langsung nemu dapur kamu jadi dapur kamu itu langsung disitu, di situ di depan pintu banget itu di samping gitu kemudian oh, aku kok kesal punya gambarnya deh nanti aku coba aku coba ini nah, aku coba lampirkan juga di sini uh, lampirkan